Dari keempat warna ini yang paling gua suka Gue suka semua sih Yo minasang, o desu Welcome back on Muff watch YouTube channel Kali ini gua mau mereview salah satu brand yang cukup ternama From Japan. Kali ini gue tapi nggak nge-review cuman satu ya, tapi empat sekaligus. Oke, okay. apa itu? Stay tuned. Yo, guys, langsung aja ya. Salah satunya gue ambil. Tada. Nah, seperti yang kalian lihat di sini, ini adalah Orient dari Family M Force Yang terbaru ya Nah empat varian ini sebetulnya ada RAAC 0L 03B RAAC 0L 04L RAAC 0L 05G Sama RAAC 0L 02R Nah yang pertama gue review di sini yang gue pegang ini yang merah ini namanya RAC L02R ya sepintas dilihat sih sebetulnya karena ini dari M Force. Sekilas ya sepintas dilihat ini modelnya kayak M-Force Beast Nah kalau kalian udah pernah ngikutin Orient dari zaman dulu Di kelasnya M-Force juga kalian pasti udah kenal yang namanya M-Force Beast ya Dia disebut Beast karena diameternya yang cukup gede Tapi dia lefty dan dia punya power reserve indikator power reserve ya Nah kalau ini modelnya mungkin gak mirip-mirip banget Bahkan gue bilang diameternya agak lebih kecil ya Kurang lebih di 45 diameternya Tapi dia punya kayak semacam shroud ya Di bagian sini ya Bagian dekat crown sini ya Mungkin bisa dibilang shroudnya ini sekaligus kayak crown guard juga sih di sini. Tapi ini modelnya gue suka banget ya Gue suka banget karena Brist gue kecil Jadinya diameter 45 gini masih oke Dan ini jujur aja lebih sedikit ringan dibanding M Force Beast yang pertama, ya. Dan bikin gue suka semua. Ini, ini bezelnya itu modelnya kelihatannya kayak ada insertnya, tapi kayaknya kayak nggak ada. Dan dia ya bezelnya itu rotating bezelnya itu full stainless steel ya. Dan waktu difoto. Shroud guard ini gue sangkain sih modelnya kayak mungkin plastik or else ya. Ternyata dia logam juga ya. Gue sangkain ini resin kayak gitu kan. Ternyata dia stainless steel juga sih. Dan yang bikin gue suka lagi. laknya bener-bener universal. Jadi kalau seandainya gue bosen ganti-ganti strap juga gampang sih. Ya. Dan dia liquidnya widthnya cuma 20mm. Nah karena ini model diver. Kalau di crownnya tentu aja pasti ada screw down crown dia udah ada fitur hack dan dia udah ada fitur manual winding ya buat menambah power reserve nya nah untuk Orient ini kacanya juga udah terbuat dari sapphire crystal. Ya. Nah ini yang gue pegang ini adalah yang merah. Dial merahnya keren banget, merah menyala dan dia sunburst. Terus warna uh, rotating bezelnya ini hitam tapi lebih ke gun metal dan untuk shroud crown guard-nya nih juga lebih ke gun metal ya warnanya. Tapi untuk case nya warnanya full stainless steel dengan brushed finishing. Dan untuk rantainya sendiri, seperti biasa, dia kelasnya pakai double push, double push, dan dia punya uh, lock, hmm, jadi aman. Ya. Dan Orient ini menggunakan movement in-house, kaliber F6722. Nah, untuk backcase-nya, dia tertutup ya, karena ini diver, jadi dia tertutup, bukan sitru caseback dan dia ada tulisan M Force Orient M Force dan dia sini ada embossnya Epson juga karena dia dan Seiko termasuk dalam Epson Group gue bener-bener excited sih awalnya waktu ini mau masuk gue pikir gak bakal masuk sini tapi ternyata ini masuk dan sekarang ada di genggaman tangan gue terutama yang merah nah selain varian ini kan gue bilang ada empat. nah yang kedua adalah ini warnanya kalau bilang gue warna bronze mungkin agak kurang kuning ya tapi ini gue bilang warnanya gun metal tapi agak sedikit brown ya brown-brown tembaga gitu sih ini case nya gak cuman case sekaligus shroud crown guard nya ini dia warnanya brown stainless steel brown kayak brush gitu cuma kalau brush lebih kuning ini lebih ke arah coklat dengan brushed finishing kalau di dialnya ini modelnya gradient ya jadi yang pinggir-pinggir sini black tapi ke tengahnya itu agak ke brown-brown-brown terus ke warna copper gitu ya warnanya agak ke tembaga terus di index markernya ini di frame-nya dia ada aksen gold sama juga dengan hands-nya ada aksen gold juga kalau loom shotnya kalau cukup terang sih Dan warna yang ini untuk varian talinya dia memang pakai rubber. Dan rubbernya cukup tebal dan lembut. Tetap nyaman dipakai di pergelangan. Dan gak cuman itu M-Force yang ini dia merupakan anniversary edition ya. Yeah. Anyway dia udah uh, merayakan anniversary-nya yang ke 70 tahun. Dan dia limited edition. Total keseluruhannya itu cuman 1600. So kalau kalian mau berburu dan kalian suka warna yang seperti ini gue rasa ini yang lebih dulu diselamatin deh karena dia 70th anniversary dan dia limited edition jadi kalau limited edition udah tertera jumlahnya dan dia limited number kalau emang udah habis ya habis, dia nggak akan produksi lagi speknya masih tetap sama kacanya sapphire rotating bezelnya itu bener-bener firm and crisp gue suka banget pas nggak terlalu los nggak terlalu kenceng dan kliknya juga enak dan presisi juga movementnya juga keren f6722 made in Japan in-house movement ya ini varian yang kedua limited edition varian ketiga yang menjadi favorit gua adalah ini dia dark green gradient kalau ini bodinya full stainless steel, warnanya, dan dia di edge-nya sini dia pakai uh, brush finishing, tapi untuk rotating bezelnya masih tetap pakai warna black gun metal ya. Dan dia untuk shroud-nya, shroud crown guard-nya di sini dia pakai warna black gun metal juga, finishingnya agak doff tapi ada teksturnya brushed atau highlight dan ini varian ini talinya juga rubber dengan lock width-nya 20 mm. Jadi kalau gonta-ganti strap mau pakai NATO, Zulu or leather kalian usahain jangan salah pilih ukuran ya. 20 mm. Dan untuk ganti strapnya sendiri juga gampang, kalian gak perlu obeng buat nyongkel bagian belakang karena di sini ada look hole. Jadi kalian tinggal tusuk aja spring barnya. So, this is the green gradient. Ya, karena di pinggirnya sini yang dekat marker dia hitam tapi untuk ke tengahnya dia warnanya green kontras sama second handsnya yang warnanya kuning so untuk jam diver yang temanya sebetulnya masuk ke sporty ini masih boleh keren banget nah ini dia nah varian yang terakhir ini dia Finishingnya dia agak sedikit doff hampir sama kayak Sunblast dan dia warnanya grey. Bahannya tetap stainless steel, tapi warnanya dia bener-bener doff dan dia grey. Nah ini warnanya sebetulnya agak monokrom sih karena dari shroudnya, case-nya, sama uh, rotating bezel semuanya sama dibanding yang tadi. Dan untuk dialnya sendiri dia ini warnanya black or dark grey ya, tapi finishingnya mate. Kalau yang... Uh, anniversary sama yang red dia kan sunburst ini juga matte tapi dia gradient kalau ini bener-bener dark grey atau black ya tapi matte banget finishingnya jadi nggak ada kilauan-kilauannya oh iya terus buat yang kangen sama logo orient di crown di sini udah ada ya nah yang untuk seri ini juga sama dari keempat warna ini yang paling gua suka gue suka semua sih Oh iya karena ini jam diver dia water resistnya atau water pressurenya itu di 200 meter ya. Dan kalau yang tadi belum gue infoin harganya, harganya dia di kisaran 5-7 jutaan aja. Dengan spesifikasi yang udah gue sebut tadi. Dan dia termasuk kelas M-Force yang kalau nggak salah dan kalau sebetulnya masih ada dia sebetulnya di dalam movementnya ini udah ada sistem kalau di Seiko itu kayak die shock ya atau anti shock resistant dan dia udah punya anti magnetik kalau masih ada. Harusnya sih ada karena dia termasuk M-Force. So kalau mau berburu jangan ditunda-tunda ya. Langsung aja kalian bisa berburu Karena Orient ini biasanya jarang-jarang banget ya Rilisnya Dan kalaupun ada biasanya kuotanya juga gak terlalu banyak Oh ya yeah, anyway All of this m 4 itu made in Japan Hmm gimana tadi? 4 jenis 4 varian yang udah gue review Dari M4s gue nyebutnya Beast ya Mungkin sih gak segede Beast yang dulu. Tapi karena modelnya mirip ya gue sebutnya Beast. Second generation. Tapi tetap dari family m Force, Keren kan? Dan jarang-jarang uh, banget loh Orient tuh ngeluarin yang kayak gini. So, buat kalian yang mungkin udah nunggu model ini bisa langsung berburu. And then, jangan lupa buat yang baru nonton bisa langsung subscribe. Terus jangan lupa nyalain loncengnya karena biasanya kalian yang mungkin udah jadi subscriber mungkin udah tahu ya biasanya di channel ini kita sering ngadain apa. Terus yang punya pertanyaan atau hal-hal lain yang misalkan next mau gue review apa boleh tulis di kolom komen. So. I think sekian dulu untuk video kali ini, jangan lupa berburu, jangan lupa selalu cek uh, IG kita juga, buat yang belum punya akun bisa bikin account IG ya, terus jangan lupa subscribe biar nggak ketinggalan info-info terbaru dari kita. Oke, okay? happy hunting and happy shopping, see you on the next video. Jaaane!